Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku bakal ngejawab satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain orang tentang hipnosis, yaitu apakah hipnosis bisa dipakai untuk mengungkap kebohongan. Kita langsung bahas ya. Nah, jadi kalau misalnya kita urai lagi si kondisi hipnosis. hipnosis pakai penjelasan yang aku misalnya ya. Jadi misalnya di sini ada sadar ada jembatan sama kesadaran yang lain. Nah, si sadar ini adalah Kondisi saat ini sekitar 1-12% power-nya di sini. Powernya Di sini power-nya sekitar 88-99%. Atau mungkin kita bisa bilang pengaruh ke perilakunya. gitu kondisi hipnosis bisa ungkap kebohongan Oke ini pertanyaannya dan jebatan ini adalah filter gitu nah mm, sebenarnya kalau misalnya dilihat di sini uh, basically di kesadaran yang lain ini dia nggak kenal kata jujur atau bohong gitu dia nggak kenal ini yang kenal kata jujur dan bohong adalah di sini gitu dan filter inilah nanti yang mengkategorikan pernyataannya apakah jujur atau bohong gitu di kesadaran yang lain ini sebenarnya isinya adalah gudang memori Ada yang bilang bahkan sampai masa kandungan. Aku sendiri pernah nyoba sampai usia 4 tahun dan masih inget semuanya gitu loh. Jadi basically di sini adalah gudang memori yang isinya adalah informasi gitu. Nah, pertanyaannya kan kondisi hipnosis apakah bisa ungkap kebohongan? Nah, jadi biasanya si kebohongan ini adalah perlindungan diri biasanya bentuknya. Perlindungan diri gitu. Dan si perlindungan diri ini basically dipelajari. Dipelajari. Yang artinya ini adalah sebuah perilaku gitu. Oke. Okay. Nah, ngobrolin soal perilaku ntar gatel Kayaknya digigit nyamuk aku. Nah, yang namanya perilaku ini adalah hasil akhir Hasil akhir dari serangkaian proses yang ditambah respon yang akhirnya jadi perilaku yang nampak Yang nanti sering muncul jadi kebiasaan Oke, ini, ini kita coba urai dulu ke belakang gitu Apakah kondisi hipnosis bisa ungkap kebohongan? Sebenarnya dalam proses berbohong orang itu melakukan perlindungan terhadap dirinya dan itu adalah respon yang dipelajari Respon yang dipelajari itu adalah perilaku yang nampak dan perilaku adalah hasil akhir dari serangkaian proses gitu loh Ada, ada banyak hal yang nanti ngebentuk perilaku orang yang perilaku orang inilah nanti yang jadi kebiasaan. Apakah nanti kebiasaan dia adalah jujur atau bohong? Aduh, gimana sih nulisnya? Sorry, bohong. Oke, sampai sini bisa dipahami. Aku memang belum jawab ya. Sabar, sabar, sabar. Nah, jadi eh, posisinya adalah di sini. Si kebiasaan ini adalah hasil pembiasaan dari perilaku yang nampak ditampakin terus-terusan Oke okay. Bisa dipahami sampai sini Jadi aku langsung ambil kesimpulannya aja Bahwa sebenarnya kondisi hipnosis itu tidak bisa Kondisi hipnosis Itu tidak bisa Membedakan kebohongan dan kenyataan. gitu Karena kondisi kebohongan dan kenyataan ini ada di pikiran sadar. Oke, yang ada mereka menyatakan informasi gitu. Menyatakan atau mengatakan Informasi Informasi yang ada di pikiran bawah sadar Oke Nah, tapi apakah dalam kondisi hipnosis orang bisa berbohong? Jawabannya Mungkin Oke Apakah dalam kondisi hipnosis? Bisa berbohong Jawabannya adalah mungkin Kalau Kalau Level kedalaman hipnosisnya makin rendah. Jadi kalau misalnya hipnosisnya cuman merem terus kayak let's say di tepok gitu terus dianggap cerita dan segala macam, itu kemungkinan besarnya masih ada bohongnya karena balik lagi untuk menuju ke kondisi, ke, ke kondisi hipnosis Untuk bisa masuk ke kesadaran yang lain ini Oke okay, Si hipnotis gitu ya Si hipnotis atau orangnya Itu ngebantu orang ngelewatin jembatan ini Gitu Dengan teknik Hipnosis Nah untuk bisa melalui ini kesadarannya tuh kayak ibaratnya entah mungkin analoginya bisa dipakai buat turun tangga atau turun lift gitu loh. Jadi ada tangga-tangga tertentu atau ada lantai-lantai tertentu yang harus dilalui sampai pada akhirnya sampai ke level atau misalnya si lantai yang memang punya informasi itu. Tapi ketika misalnya masih di lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya Ini kita analogiin aja kayak gitu Dia masih mungkin mengatakan atau menyatakan informasi yang ada di pikiran bawah sadar di level itu Tapi bisa jadi di level yang lebih dalam informasinya berbeda Gitu Jadi apakah kondisi hipnosis Apakah kondisi hipnosis bisa ungkap kebohongan? Jawabannya, belum tentu. Karena kondisi hipnosis, orang lagi dalam kondisi hipnosis itu tidak bisa membedakan kebohongan dan kenyataan. Tapi apakah dalam kondisi hipnosis bisa berbohong? Mungkin, kalau level, kesada, level kedalaman hipnosisnya masih rendah. Jadi dia menyatakan informasi yang ada di level itu. Misalnya gini. Kamu takut kucing Takut kucing gitu Nah Di level Kita misalnya sampai Kita anggap sini tiga level ya Nah di level 1 Kamu bilang kalau misalnya Kucing itu Nyeremin karena kukunya tajam Gitu di level 2, kamu bilang kucing itu suka nyerang manusia. Di level ketiga, kamu dilempar kucing sama orang. Jadi takut. Gitu. Nah. Di sini sama nih, semuanya takut kucing. Tapi di level pertama, kalau misalnya si hipnotisnya membawa kamu cuma sampai level pertama, maka kamu akan cerita kenapa kamu takut kucing ya? Kukunya tajam, gitu. Tapi kalau misalnya si hipnotis itu membawa kamu sampai level kedua, kamu bakal bilang si kamu bakal bilang kalau aku takut kucing karena Kucingnya tuh suka nyerang orang, tau gak sih kalau misalnya dia bete tuh katanya gitu. Tapi kalau misalnya dibawa sampai level 3, dilempar kucing itu sama, aku aku takut karena aku sempat dilemparin kucing sama orang. Terus aku kaget dan aku takut sama kucing. gitu. Nah, pertanyaannya apakah kamu berbohong? Gitu. Coba, menurut kamu kamu berbohong nggak? Karena menurut aku pada akhirnya I don't know, apakah memang karena kuku tajam terus beda-beda gini kamu disebutnya bohong Atau memang karena makin dalam alasannya makin lebih personal dan segala macem Tapi yang jelas, situasi hipnosis nggak bisa membedakan bohong dan nyata Dia cuman punya informasi-informasi yang bisa kita gali tapi dalam, dalam kondisi hipnosis bisa berbohong? Mungkin, karena di sini tiap level punya informasi yang berbeda. Dan kemampuan hipnotisnya lah yang nanti bisa bantu kamu untuk cari tahu apakah orang itu bohong atau enggak. Oke, okay? coba. Apa yang kamu pelajari? Tulis ini di komentar. Thank you guys for watching.